pertama sudah dimulai salah pengertian main Singapura kali ini serangan dari Indonesia cukup baik penampilan kita lihat kan di sana oh. nah, namanya sekali kembali dari Indonesia gagal kembali bertepi-tepi tekanan kembali nomor 24 Asya Rizky Asya Rizky Asya Rizky Asya Rizky Asya Rizki Asya Rizki terlalu memaksakan Lestalu Lestalu cukup baik umpan di sana riet luar biasa tadi dari Aisyah Rizki dan seorang Hamza Lestaluhu, Betul. Ini dia Hamza Lestaluhu, sayang sekali gagal tadi dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain Brilian Negita Dwiki Aldama. Betul. Ya, kita lihat inilah Libas tuan rumah Kamboja dengan skor 2-0 lewat gol yang kita lihat Irfan Bandim dan Yan Zola Nasrullah. Dan kali ini timnas muda kita Garuda Asia menghadapi Singapura berbahaya di sana, kita lihat sundulan ke... cukup baik Lesta Luhu. gaya pasti yang mengingatkan saya pada seorang Ronaldo di ke kita lihat di sana, dibagi kita 99,99% ,99 yang seharusnya menjadi gol disia-siakan begitu saja oleh penglihatan kita dwi Aldama kita lihat gawang kosong blok, blok dan sebuah blok yang sangat luar biasa dilakukan oleh Muhammad Rian Bin Saniza dan membuat skor tidak berubah masih 0-0 Indonesia dua kali Asha Rizky Asha Rizky cukup baik penampilannya umpan di sana umpan sangat baik kita lihat di sana Peteka Ricky baru yang ada di timnas ini, bu. Betul, mengingatkan kita di Belanda dulu ya, Frank, Frank dan Ronald, Ronald de ya. Aisyah Ricky, jauh depan. Bebas di sana kita lihat. Namun sayang sekali, kembali pula didapatkan oleh Miftahul Miftah Miftahul ada kita twig Aldama oh, drama gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol membuat skor untuk Indonesia U16 unggul atas Singapura dengan skor 1-1 lewat gol yang cukup jauh gol dari jarak yang cukup jauh dan merubah skor menjadi 1-0 satu satu untuk kebulan Indonesia U16 Garuda Asia. Iya, cukup jenius cukup berani apa yang dilakukan oleh Brilian dan juga kita lihat bagaimana uh, Dylan Christopher ya salah Uh, mengantisipasi dia tidak sangka akan di shoot oleh Brilian dan kita lihat bagaimana seorang Brilian tahan sekali dan shoot dengan kaki kanan ini gol ketiga Brilian untuk tim nasional U16 sebelumnya dua gol ini kali ini masih bagus Mbak bagas pada saudara kembarnya bagus di sana Amrudin bagus masih Amrudin bagus Amrudin bagus cukup baik bagus kita oh, langsung justru enggak memberikan enggak. sebuah tekanan di sana dan nampaknya Nah ini dari Indonesia, cukup baik kita oh. lihat, oh, Amundi Bagas, dan gol HAMSALESH TALU! Offside, kita lihat, apa yang terjadi, seharusnya tidak perlu ditambahkan oleh HAMSALESH TALU, karena jelas sekali, Amundi Bagas, sangat kecilan dari bukanya. kita akan melihat dari tayangan, lambat. Ya, kita Isi... saksikan sebetulnya tidak offside ya, tidak kalau offside. Ketika... seandainya tidak ditambahkan oleh uh, Hamzal Estaluhu Betul, Hamzal Estaluhu Tidak perlu untuk menambahkan. Tidak kembali menekan. Kita lihat di sana apa yang terjadi sebuah oh. contekan yang gagal dimanfaatkan kan santai oleh Brilian Nagita Dwiki Aldama. Ya, kita lihat Brilian sudah sebetulnya sudah cukup bagus ya dia ya. melakukan passing ya, mencip bola tapi sayang arahnya yang masih belum maksimal mampu menangi duel sprint kemudian melewati satu pemain sayang sekali chip ball yang ia lakukan placing yang ia lakukan kepada Bagas Sukrayatul kembali Sukrayatul, am ah, saya selalu cukup baik Sukrayatul Sukrayatul kita lihat lagi lagi crossing lah gagal Redi Juliansah yang berkali-kali sulit untuk bisa memberikan penampilan terbaik kembali lagi di international friendly match antara timnas betul-betul luar biasa oh, kita lihat di sana. Sugra Yatul Fajra pemain yang baru masuk di bawah pertama mampu memberikan gol untuk Indonesia sebuah tekanan yang diberikan oleh Sugra Yatul Fajra membuat kepanikan di jantung dari Singapura dan gol dari Sugra Yana membuat gemuruh di, di stadion Wibawa Mukti membanak gempar meledak bung Muhammad Yuda Mebrian berikan umpan dia kepada hamsal Istaluhu Hamzal Istaluhu umpan ke sana kita lihat kosong di sana kembali dari Indonesia di pertahanan dari Singapura Hamsal Staluhu yang kali ini menjelma menjadi seorang pemain sayap kiri, memberikan cut back tadi namun sayang sekali tekanan tendangan yang dilakukan oleh pemain bernomor tujuh David Maulana pemain yang baru masuk di babak kedua ini cukup baik Hamsal Staluhu dengan sebuah umpan tumi tadi Muhammad hebat di sana, oh kita lihat offside, offside top -up top -up Empat robosan sangat baik kali ini Andre Octaviansyah masih Andre Octaviansyah pergerakan sangat baik kita lihat masih ada Andre Octaviansyah selain tekel di sana namun Andre Octaviansyah dijatuhkan kita lihat penalti, penalti. sebuah dorongan kepada Andre Octaviansyah yang dilakukan oleh Muhammad Syafiq bin Muhammad Sani berbuah penalti untuk Indonesia. Ya, ini kesempatan untuk memperbesar gol, dan kita lihat sepertinya Randy Juliansa yang akan mengambil eksekusi ini. Kita saksikan, kita lihat di sini ya, dorongan, dorongan jelas ya. sekali dorongan, dilakukan betul. oleh Pirohman. Bersiap-siap, dia kita nanti bersama-sama. Fadilah Nur Rahman, Fadilah Nur Rahman, dong. untuk Indonesia berubah menjadi 3-0 memperbesar jarak mereka atas Singapura. Semua perjuangan yang sangat baik dilakukan oleh para pemain-pemain U16 ini Garuda Asia. Iya, kita lihat tenang sekali ya Fadila bagaimana dia meplacing bola ke sebelah kanan penjaga gawang dan setelah gol tersebut dia sangat menikmati ya. Cukup oh, sekali. Ready Julianza, Ready Julianza. di Juliansa, Kita lihat meskipun kurus posturnya namun skill yang dimiliki Liren di jelas cukup mumpuni juga, Bu Betul. Kita lihat bagaimana cara dia melindungi bola. Bagus sekali. Ya. Cukup baik sekali. Namun sayang finishing touch yang masih jadi PR. Run lagi di Singapura. Cukup berbahaya. Kita lihat umpan yang tidak terlalu baik. Terobosan cukup baik. Berikan kepada MacRyan. MacRyan. Masih MacRyan. Satu media lewati Maguire gol uang pertama Singapura sejauh ini dari seorang Mark Ryan Tan Weiming. Iya, yang membedakan serangan-serangan Singapura dan Indonesia adalah bagaimana kolektivitas itu bermain. Iya, Singapura bermain melakukan serangan dengan satu dua pemain tarung dia dengan pemain kita cukup baik. Oh, David Maulana luar biasa David Maulana. Ke kiri dia Yuda Febrian David Maulana berlari menyisir kali David Maulana cukup baik David Maulana crossing ke depan kan kita lihat bebas di sana apa yang terjadi kita gol <hih, goal> gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol dua kata luar biasa Cantik sekali tadi kita lihat bagaimana Yadi Mulyadi kali ini mencetak pun kita lihat bagaimana prosesnya ya, prosesnya cantik Cansi sekali, jatuh jatuh Betul. jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh jatuh dia tidak jatuh sekali, jatuh jatuh jatuh jatuh sekali. Tenang sekali, bu. Betul sekali. Iya, itu luar biasa. Anak-anak potensial bangsa ya. Dan kita ber... Pemain bermuat Bungu 7, jenius sekali. Sangat baik sekali dari David Mulana. Kita lihat, Sukra, Sukra, Sukra, umat di sana. Kita oh. lihat, Andre Octaviansa. Andre Octaviansa. Kita, kita lihat di sana. Dua pun yang Apa yang terjadi dah? Oh, hohohohoho. Bungu 23. Yang dimulyani tadi. Ready Juliansa, kita oh. lihat. Oh, lemah sekali. Sukra. Sukrayatul, di Sukrayatul, Sukrayatul cukup baik Sukrayatul, Sukrayatul, Sukrayatul. Sukra masih Sukra, oh, adal tapi ada di blok tadi. Kita lihat David bola, oh, oh, oh, oh, oh, oh, wow, luar biasa, menikmat, sedikit pelan tempo babak kedua ini, di akhir babak kedua ini ramai Julianzo. Oh. ...sebuah keputusan yang cukup berani diambil oleh Randy Juliansa... ...ada Tapi Molana, umpan cukup manis David Molana... ...kita lihat Randy Juliansa, Randy Juliansa, Randy Juliansa... ...upat oh. oh. oh. kalinya Randy kali. Juliansa punya peluang... ...tepat diperlukan penjaga gawang... ...ya Randy, Randy... ...ini ya peluang-peluang seperti ini yang melatih Randy ya... ...kita lihat, sebetulnya saat kesempatan pertama tadi sudah terbuka ya... ...tapi sayang Randy... Uh. berbahaya kita lihat. Namun masih bisa tepat diperlukan menjaga mengganti Hafiz Fauzan Buzaki tadi. Ini dia Fakhyusai ini pelatih yang besar bersama dengan PKT Bontang betul sekali. Cukup lama dia mendukung PKT Bontang dan sebelum jadi pelatih dia adalah pemain legendaris betul dari PKT Bontang di eranya Hansari ya. Di eranya Ansari Lubis, Ansari Lubis di tim nasional internasional. Kita lihat di sana. Oh, peluang kembali dari Indonesia. Dikontrol di sana dan jatuh di kaki para pemain Singapura namun masih ada Andre Oktaviansa. Andre Oktaviansa diganggu dia, bertarung, buka sebuah peluang cukup baik. Langsung berlari ke atas. Kita lihat tekanan dari Indonesia dan begitu cukup baik dan kita lihat peluang kembali. apakah yang terjadi? Oh! Menembak burung. Tendangan dari Sukra Yatul Fajra dan peluit yang telah disediakan oleh wasit Torik al -Katiri.